Helikopter berangkat, perahu mereka terbalik, cepat bantu mereka keluar. <Sulis> Kamu mendapatkan rencana tangga Terjadi gempa bumi Rumah-rumah roboh semua Cepat bantu mereka kamu mendapatkan rencana pilot gunung berapi erupsi cepat bawa mereka ke tempat yang aman Mendapatkan rencana helikopter Kereta Lokomotif Gerbong kereta penumpang Gerbong atap terbuka Gerbong datar Aku adalah seorang masinis kereta kereta Dududu -du -du, kereta kecil berangkat sekarang Sekop permen ke dalam kereta. Mendapatkan lencana real kereta api, semua penumpang naik ke kereta. Aha, kamu mendapatkan lencana sopir. Potong stik keju menjadi irisan-irisan. Wow, potong dan buka batang coklat. Potong dan buka es loli. Wow, <laughs> Yeay, kamu mendapatkan rencana kereta api.